Namo Budoyo Rahayu Sakti Mati Kasih Repeto Nering Sambikol. Jumpa lagi bersama kami Spiritual Perkutut Putih Channel The SPP TV. Channel yang membahas tentang ilmu Spiritual dan Budaya. Sebelum lanjut.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 Dari tutur-tutur yang kami ketahui tanpa mengorang rasa hormat Bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu spiritual dan budaya Budaya Jawa kerap merefleksikan hubungan manusia dengan alam Secara spesifik, dokumen-dokumen yang terdapat dalam peninggalan budaya Jawa banyak memaparkan tentang keterikatan teori alam semesta. Artinya, antara manusia dan alam memiliki hubungan integral yang saling mengikat. Bagi masyarakat Jawa, weton atau hari dalam kalender Jawa akan menentukan kekuatan gaib pada guru berkutut. Sampai saat ini mungkin banyak orang yang mempercayainya. Di sepakat di kali ini kami akan mencoba merangkum dari berbagai sumber primbon Jawa terkait kekuatan gaib berkutut berdasarkan weton pembeliannya atau pada saat mendapatkannya. Hal Ini merupakan salah satu transisi Jawa yang biasanya menjadi pegangan para pecinta perkutut keturangan lokal dalam menentukan hari baik untuk mendapatkan burung perkutut. Tapi ingat, ini hanya sekedar ilmu katuk saja. Doro boleh menyakini atau hanya sekedar menambah wawasan. Semua kembali pada keputusan Doro sendiri. Kita kembali ke topik pembahasan lagi. Weton adalah hari menurut penanggalan Jawa. Weton terdiri dari hari atau dino dan pasaran. Setiap dino dan pasaran memiliki angka masing-masing dan bersifat baku. Angka Dino dan pasaran ini telah ada sejak peratus-ratus tahun lalu, sejak kebudayaan Jawa muncul. Dino Minggu memiliki arti Dino 5, Dino Senin memiliki angka Dino 4, Dino Selasa memiliki angka Dino 3, Dino Rabu memiliki angka Dino 7. Dino Kamis memiliki angka Dino 8 Dino Jumat memiliki angka Dino 6 Dino Sabtu memiliki angka Dino 9 Pasaran Kliwon memiliki angka Pasaran 8 Pasaran Legi memiliki angka Pasaran 5 Pasaran pahing memiliki angka pasaran 9, pasaran pon memiliki angka pasaran 7, pasaran wajih memiliki angka pasaran 4. Misalkan ada orang mendapatkan burung perkutut pada hari Selasa Pon. Maka, natupnya adalah Selasa tiga ditambah pon tujuh berjumlah sepuluh. Jumlah neptu antartino dan pasaran akan mempengaruhi karakter gaib bagi burung perkutut. Masyarakat Jawa telah melakukan pengamatan mendalam pengaruh kekuatan gaib terhadap jumlah neptu dan karakter burung perkutut. Pengamatan ini telah dilakukan selama ratusan tahun dan sebagai pecinta dunia gaib berkutut menceritakan sebagai berikut Jika jumlah tujuh yang memiliki arti perkutut katuranggan pendito kang lelaku, yang maknanya burung perkutut akan mudah lepas. Jika jumlahnya delapan yang memiliki arti perkutut katurangan lakune geni, yang memiliki makna burung perkutut akan giras dan mudah lapakan. Jika jumlahnya sembilan yang memiliki arti perkutut katurangan lakune angin yang maknanya burung perkutut akan mudah cepat jinak. Jika jumlahnya sepuluh yang memiliki arti perkutut katurangan penditom bangun teki yang maknanya burung perkutut akan mudah memancing perkutut lain. Jika jumlahnya sebelas yang memiliki arti Perkutut keturunan lakuni setan Yang maknanya Burung perkutut akan bunyi Sewaktu-waktu Jika jumlahnya 12 Yang memiliki arti Perkutut keturunan lakuni kembang Yang maknanya Burung perkutut akan memiliki Suara yang merdu dan bagus Jika jumlahnya 13 Yang memiliki arti Perkutut keturunan lakuni lintang Yang maknanya Burung perkutut akan suka manggung di malam hari Jika jumlahnya 14 Yang memiliki arti perkutut laku lakuni bulan Yang maknanya burung perkutut akan sering ditawar orang Jika jumlahnya 15 Yang memiliki arti perkutut katorhan lakuni geni Yang maknanya burung perkutut akan mudah mati jika jumlahnya 16 yang memiliki arti Perkutut Keturahan lakuni Bumi Yang maknanya burung perkutut akan cepat kawin Jika jumlahnya 17 yang memiliki arti Perkutut Keturahan lakuni Gunung Yang maknanya burung perkutut akan manggung Bila akan ada tamu atau orang asing yang datang ke rumah Jika jumlahnya 18 yang memiliki arti Perkutut katurangan lakune paripurna. Angka paling gede inilah jumlah neptu paling besar yang maknanya burung perkutut akan memiliki kekuatan gaib. Bagaimana? Apakah mendorong yakin hal tersebut?